Halo guys, ketemu lagi di channel Starky Oke guys, di video kali ini saya akan aktien-aktien foto-foto teraneh guys Foto-fotonya aneh guys ini Tadi kan biasanya foto-foto lucu, ini foto-foto teraneh guys Yang pertama, padi berwarna emas Nah, bagi kamu yang belum tahu padi berwarna emas, silahkan lihat foto ini Pasti kamu penasaran dengan padi ini Saya juga bingung, padi berwarna emas ada apa ya? Mungkin pergantian warna kali ya. Tapi ya sudahlah. Kalau begitu, oke uh, oke okay, okay, ya sudah sudah ya sudah. Baiklah. Oke okay, guys, foto yang kedua, tomat berbentuk bebek. Nah, bagi kamu yang belum tahu tomat berbentuk bebek itu sebenarnya ada guys. Ini dia fotonya. Nah seperti itu guys fotonya guys Tomat berbentuk bebek Sangat kreatif juga nih yang buat Wah wah wah Ini orang sangat kreatif sekali yang buatnya Sungguh menajubkan dan sungguh menawan sekali Sangat bagus sekali nih guys Tomat berbentuk bebek guys Jadi guys kita lanjut foto yang ketiga Buah Berbentuk boneka Nah, bagi kamu yang belum tahu, Buah berbentuk boneka itu sangat menajubkan dan sangat menawan sekali guys Bentuknya aneh ya Kok buah bentuknya boneka ya Boneka apa patung ya ini ya Sangat bingung sekali saya nih Saya juga bingung ini boneka atau patung ini ya bentuknya ya silakan komen di bawah guys komen silakan kamu komen ini bentuknya patung atau boneka guys oke guys kita lanjut foto yang keempat ini guys foto yang keempat ting nah seperti itu guys fotonya guys buah berbentuk buddha nah buah berbentuk buddha ini memang ada di mana ya tapi ya saya tidak tahu tempatnya guys Yang penting ada ini guys buahnya Ini tahu dibikin Atau dari sononya apa sudah dicetak dari situnya ya Apa dicetak ya Kok bisa ya buah berbentuk Budaya Saya juga bingung saya Gua kok berbentuk budaya Dari mana itu asal-usulnya Waduh sangat-sangat-sangat kreatif Dan sangat-sangat jenius sekali Yang bikin jenius sekali Memang yang bikin ini Hebat sekali, hebat sekali yang bikin sangat hebat sekali. Dan foto yang kelima ini dia, nah seperti itu, guys. Fotonya buah berbentuk wajah. Nah, buah berbentuk wajah ini sangat kreatif sekali yang buat nih. Nggak tahu siapa yang buat ini, yang penting kreatif sekali. Saya tidak tahu siapa yang buat ini, sangat kreatif sekali. Memang benar sekali. Buah ini berbentuk wajah Sangat bagus sekali guys ini Nggak tahu siapa yang buat ini guys Yang penting Dia sangat jenius sekali Dan sangat pintar sekali Membuat beginian guys Jadi kalian komen di bawah guys Nomor 5 ini Buah atau Eh buah Buah berbentuk wajah atau Buah berbentuk patung guys Buah bentuk wajah atau Bentuk patung guys Silahkan komen ya guys Di bawah guys komen Oke okay guys sebelum lanjut video ini kalian subscribe video ini subscribe ya guys subscribe Yang keenam 6 buah berbentuk wajah lagi guys waduh kok bentuknya wajah lagi nih Tapi wajah ini sangat apa ya sangat menyeramkan sekali guys menyeramkan sekali buahnya Waduh ini yang bikin siapa kali ya hebat sekali yang bikin hebat sekali memang hebat buah ini tapi bentuknya seram sekali ya jadi merinding merinding merinding Aduh sangat merinding sekali Buah berbentuk seram ini sangat merinding sekali guys Memang sangat bagus sekali yang buat ini guys The best yang buat The best yang buat Memang sangat forever yang buat Dan foto yang ketujuh ini dia Ting. Buah berbentuk duri Waduh ada durinya Buah apakah ini silahkan komen di bawah guys komen kalian komen di bawah nama buah ini apa guys silahkan komen ya guys jadi buah ini berwarna oranye oranye apa kuning ini ya tapi sangat bagus sekali guys ini, ini buahnya sangat bagus sekali warnanya dan ada durinya juga guys sangat bagus sekali guys ini memang ini buah paling hmm, hmm, hmm, hmm, paling mantap sekali guys paling mantap sekali dan foto yang kedelapan, ini dia, pink. Nah, seperti itu, guys. Foto yang kedelapan, guys. Jeruk nipis berbentuk lope. Untuk kamu yang PDKT, silakan kamu kasihin bentuk ini, guys. Eh, kasihin jeruk nipis ini ke ke siapapun, ke siapa ya, ke pasangan kamu, guys. Kamu kasih jeruk nipis ini ke pasangan kamu pasti klepek-klepek dia, guys. Kasih ini saja, guys. Pasti langsung diterima sama pasangan kamu. Seperti itu, Guys. Pasti langsung terima tanpa basa-basi, langsung terima. Sangat kreatif juga ini yang buat ya jeruk ini, jeruk berbentuk lope, Guys. Saya juga bingung ini. Jeruk kok bentuknya lope ya? Jeruk bentuk lope, sangat bagus sekali ini yang kreatif, sekali kreatif sekali yang buat ini, Guys. Oke guys, videonya sampai di sini saja, sampai di video selanjutnya, dan jangan lupa kamu subscribe, subscribe, dan share video ini guys. Oke guys, sampai di sini saja videonya, sampai di video selanjutnya. Bye bye.